Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada di FATV, Kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesli Kejuradang Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Para sahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi dan kabar terbaru Seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat hari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. tentu kita mendapatkan kabar spesial bahagia dari Rizky Billar yang tentunya Bang Billar mengunggah sebuah postingan foto cute-nya ya bersama Dedek Lesti dan Om Tukul Arwana, para sahabat ya. Ini adalah momen ketika semalam Luar biasa persahabat ya. Mereka sangat terlihat bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Dalam singan postingan tersebut juga ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Abang Bilar. Di situ mengatakan, "Ketemu lagi kita Om Tukul Arwana Official. Salah satu mac comblang kita nih. Haha, sehat-sehat ya Om. Wow." Om Tukul adalah tentunya eyangnya Leslar, Wah Sahabat ya. Tentunya kulah yang mempertemukan Lesti dan Rizky bila luar biasa Alhamdulillah untuk saat ini tentunya mereka masih diberikan kesehatan mudah-mudahan Selalu diberikan kebahagiaan untuk Lesti dan Rizky Bilar postingan tersebut telah post kembali oleh akun Instagram HP Red Kota Sultan tentunya banyak sekali komentar dan dibajari respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Rahman Insta04 mengatakan dalam kolom komentar, nah kan di ulang kan, mungkin tadi malam Instagram bilar error makanya ketek Don, sekarang aja Google lagi Don, jangan apa-apa dipanikin makanya tuh. Pastinya persahabat ya, kita doakan saja dukung support serta kita harus menonton acara One Man Show malam ini persahabat ya, kejutan akan diberikan oleh idola kesayangan kita. Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Ibu Harsiwi yang tentunya lagi-lagi Ibu Harsiwi memberikan kode spesial bahagia untuk kita semua para fansnya dan tentunya menginfokan untuk kita menonton acara One Man Show malam hari ini spesial yang jam 22.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar ada sebuah kalimat caption tentunya dari Ibu Harsiwi disitu tertuliskan Kira-kira Om Tukul tanya juga yang gak kapan tanggal pernikahan Kakak Rizky Bilar dan dari Lesi Kejora dijawab gak ya sama mereka? Wah pasti kepo luar biasa kan ayo menonton malam ini Tukul Arwana One Man Show sahabat ya spesialnya Leslar Jam setengah sebelas malam ini sahabat ya pastinya akan ada kejutan. Spesial pernikahan dari Lesi dan Bilar akan ditanya soal Tanggal pernikahan mereka, pak sahabat, ya aduh makin penasaran. Mudah-mudahan tentunya Lesti dan Bilal membocorkan tanggal pernikahan mereka. Berikutnya, pak kita lihat juga ada sebuah unggahan yang sangat membanggakan kembali. Di video channel YouTube-nya Lesti Kejora, ada Rans Update, pak ya di situ berkomentar, sukses terus, Leslar. Fans dari Rans tentunya sangat luar biasa para sahabat ya. Mendukung dan mensupport buat Leslar Kita semakin bangga Mudah-mudahan tentunya idola kita ini Selalu banyak yang mendoakan Dan tentunya mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik Kabar baru selanjutnya Tetap antengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Mungkin ini informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menutupkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.